Hai, perkenalkan nama saya Himawan Pradipta, uh, panggilan saya biasanya Him atau Mawan. Um, sekarang saya adalah seorang UX Writer dan Content Strategist di Traveloka. Dan kira-kira um, buat teman-teman yang penasaran UX Writer tuh ngapain sih? UX Writer itu sebetulnya membuat tulisan atau membuat microcopy dalam sebuah produk digital atau aplikasi. Nah, emm... Um, Kira-kira apa aja sih skill-skill yang diperlukan atau elemen apa yang perlu dipelajari untuk menjadi seorang UX Writer? Oke, ikuti terus kelas UX Writing saya dari online course by grade edu.